Jenting yang berbunyi Dari dinding kamarku Hujan tak selalu mendatangkan pelangi Sudah diperhatikan Yang, yang, yang, yang. Di ya, selamanya harus sesuai dengan kenyataan Kadang Tuhan memberi banyak sekali ujian, tapi bukan tanpa alasan. Melayangkah untuk menguji seberapa besar kesabaran yang ada dalam diri. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dingin. Cool. Mm -hmm.